Sebaliknya waspadai jika USD JPY bergerak bearish dan bertahan di bawah area 127.650 karena ada potensi USD JPY berbalik bergerak bearish ke sekitar area 126.947. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 April tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silahkan hubungi 081212